Urusan klinik memang sangat sulit dilepaskan dari kehidupan masyarakat kita. Animisme dan aroma perdukunan masih kental terasa. Padahal ajaran Islam yang menyerukan tauhid sangat bertentangan dengan hal ini. Cobalah tengok salah satunya. Tindakan sebagian masyarakat yang mengaku Muslim, mereka menggunakan berbagai jimat demi melariskan barang dagangan atau melancarkan rezeki. Kocek pun dirogoh dalam-dalam hanya untuk mendapatkan jimat yang dipercaya dapat mendatangkan rezeki yang berlebih. Ingatlah bahwa rezeki itu hanya berasal dari Allah taala, sebagaimana firman-Nya. Adakah pencipta serin Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Oleh karena itu, mereka yang percaya dan menggunakan jimat adalah orang yang merugi dunia dan akhirat. Rugi di dunia karena rizki tidak kunjung datang kepada mereka, kerugian di akhirat pun akan dia temui. Karena dirinya termasuk golongan yang hina, karena membiarkan hatinya bersandar, percaya, dan bergantung pada jimat. Sesuatu yang tidak mampu mendatangkan manfaat dan tidak pula orang. Semoga kita dijauhkan dari berbagai bentuk perbuatan musyrik. Amin.